Selamat datang di uh, pertemuan week kelima mata kuliah Advance Native Mobile Programming ya. Jadi topik kita minggu ini adalah tentang Volley and Gson. Oke. Okay. Uh, sebelum kita masuk tutorial, saya akan membahas konsepnya terlebih dahulu ya. Yakni Volley Gson dan Endpoint API. Uh, Volley seperti yang anda pernah pelajari di mata kuliah Native Mobile Programming, oke, okay, um, adalah merupakan Library um, HTTP yang memudahkan kita untuk melakukan uh, koneksi ke endpoint API, ke uh, REST API backend secara uh, mudah dan uh, cepat. Ya. Uh, Volley punya banyak fitur, uh, salah satunya adalah multiple concurrent network connections, artinya kita bisa menjalankan berbagai macam request ke backend. Uh, API ya lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang akan kita gunakan adalah fitur cancellation request API yang memungkinkan kita untuk mengcancel request uh, pada saat requestnya masih ongoing gitu ya. Jadi kita lihat caranya. Oke. Okay. Uh, uh, kenapa saya menggunakan Volley karena Volley ini didukung oleh Google itu sendiri ya. Alternatifnya Anda bisa juga menggunakan Retrofit yang punya Kesamaan dan fungsi yang mirip dengan voli oke. Okay. Kemudian kita akan mengeksplor penggunaan JSON, ya. Library JSON, library JSON merupakan library yang sifatnya um, menjalankan desentralisasi atau sentralisasi JSON objek menjadi objek yang lain, objek yang berbeda. Dalam kasus kita ini nanti, kita mau mengkonversi um, dari uh, JSON string menjadi array of list of student ya menjadi array yang berisikan kelas objek-objek dari kelas student oke okay. uh, kita akan pakai ini ya nah JSON ini memiliki dua metode simple yakni to JSON dan from JSON to JSON itu untuk mengkonversi dari objek-objek uh, di kelas Kotlin kita objek-objek Kotlin -objek kita menjadi JSON Structure menjadi JSON string, dan sebaliknya from JSON itu mengubah dari JSON string menjadi objek-objek di kelas Kotlin kita, objek-objek Kotlin kita, oke, okay? dan um, kita akan lihat, ya, kemudian kita akan juga menggunakan serialized name annotations yang ada di dalam JSON, ini adalah suatu cara untuk memappingkan antara field-field yang ada di kelas student kita dengan field-field yang ada di hasil JSON-nya. Terkadang nama field-nya nggak sama, oleh karena itu kita butuh serialize name ini untuk memappingkan. Kemudian yang terakhir ada endpoint API. Ini merupakan end-to-end -end communication channel yang bisa berupa uh, alamat URL tertentu yang bisa kita kunjungi, di mana uh, URL tersebut menyediakan data JSON yang pada akhirnya kita akan consume, kita akan gunakan. Kita akan baca datanya lalu kita pakai di dalam app. Oke? Okay. Cara bikin endpoint API sama seperti yang dijelaskan di mata kuliah native kita bisa gunakan berbagai macam cara. Misalkan menggunakan PHP, ya akses query ke database kemudian mengoutputkan dalam bentuk JSON. Oke, okay. langsung aja kita masuk ke tutorial, teman-teman. Uh, untuk mengerjakan tutorial silakan buka kembali uh, project Anda minggu lalu. Oke? Okay. Kita akan mengubah sedikit projectnya, ya. Jadi, yang pertama adalah kita akan mengimplementasikan library volley untuk menggantikan program-program uh, yang sifatnya hardcode. Ya, program-program yang sifatnya hardcode saya tunjukkan sebentar di student list fragment, maaf bukan di student list, tapi di list view model. Kita punya program hardcode ini, kan? Ya, jadi kita pakai data yang kita ketik manual di dalam programnya. Nah, kita akan replace dengan data yang aktual dari server. Oke, okay, kita akan coba juga menggunakan JSON library untuk memappingkan data JSON tersebut ke list of student kita dengan mudah. Kemudian kita, bagian terakhir kita akan mengimplementasikan refresh layout actions yang artinya kita bisa vertically swipe, ya, swipe secara vertikal dari atas ke bawah untuk mereload, ya, mereload isi Uh, recycle view, view ini kembali, oke? Okay. Atau apapun yang terlihat di layar. Oke, okay. um, pertama-tama uh, kita mau uh, kasih permissions internet karena voli itu butuh internet akses. Ya, di sini anda bisa akses manifest di bagian atas applications. Anda tambahkan user permission internet seperti itu, oke? Okay. Kemudian yang kedua adalah kita mau lihat dulu endpoint-nya seperti apa sih, gitu ya. Silakan Anda buka di browser, langsung akses http 2 student.php kemudian di copy paste ke JSON Viewer Stack Hue untuk melihat strukturnya dengan lebih jelas. Oke, kita coba aja teman -teman, ya, teman-teman ya. http.adv, ya yaitu ya, student.php Nah, ini adalah Data JSON dari endpoint API kita, untuk jelasnya, kalian bisa buka jsonviewer.stack.hu copy paste JSON-nya tadi, kemudian tekan viewer di sini untuk melihat dengan jelas. Oke, okay. seperti yang Anda lihat di sini, apa uh, punya kemiripan ya? Kemiripan dengan kelas uh, yang kita punya ya di student kelasnya, misalkan. ID dengan ID, name dengan student name, birth of date dengan BOD, phone dengan phone, dan foto URL juga sama. Namun Anda bisa lihat ada ketidaksamaan ya, nama field, misalkan name ini tidak sama dengan student name, walaupun maksudnya sama, birth of date juga sama, foto URL juga sama seperti itu. Oke, okay. selanjutnya, setelah Anda tahu uh, model data JSON yang akan kita load, uh, selanjutnya yang penting untuk dipikirkan adalah tentang clear text, ya. Clear text traffic ya pada defaultnya untuk Oreo Android Oreo ke atas, oper um, sistem operasi uh, sangat tidak menginginkan aplikasi mengakses URL yang tidak secure, yang tidak HTTPS dan ini dianggap sebagai hal yang ilegal, hal yang berbahaya sehingga app Anda bisa uh, immediately terminate atau crash ya kalau Anda akses non-HTTPS, sehingga solusinya walaupun ini solusi sementara ya, sampai kita memperbarui server kita menjadi HTTPS adalah menambahkan ini ya ini hanya sekedar solusi sementara walkaround, yakni users clear text traffic true untuk mengizinkan aplikasi kita mengakses non-HTTPS atau non-secure uh, sources ke uh, aplikasi kita dan ngambil datanya oke okay. jadi tambahkan di dalam application tag android uses list strict 3 clear text traffic true oke okay. kemudian selanjutnya adalah kita mau mengimplement dua dependensi ini Anda copas aja dari slide oke okay, ke dalam build gradle yang modul Anda ini adalah dependensi untuk library volley dan gson oke okay. sing now jangan lupa dan tunggu beberapa saat oke okay. Sambil nunggu saya jelaskan kembali selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai memanggil Jason ya, memanggil Foli maksudnya. Kita buka list view model, list view model ya. Kita tambahkan dua variabel baru ya, yang pertama adalah variabel tag dan ini anda isi dengan uh, string random, bebas mau diisi string apa. Karena variabel tag string ini digunakan untuk sebagai identifier atau identifikasi sebuah string request yang akan dijalankan lewat voli. ya. Kita perlu mengidentifikasikan string request tersebut. Tujuannya nanti untuk uh, fungsi cancel, untuk fungsi menghapus string request ya. String request bisa dihapus, bisa di cancel apabila kita sudah tandai dengan suatu tag ya, oke? Okay. Karena saya hanya punya satu request, sehingga saya hanya perlu siapkan satu saja. Right, di sini. Kemudian kita juga punya uh, ini harusnya void cukup. Kemudian kita punya for queue q yang merupakan uh, objek dari kelas request queue. Uh, new label ya, yeah, new label seperti ini kemudian nanti uh, kita akan initialize di dalam refresh, oke okay. masih ingat ya, fungsi refresh ini uh, gunanya untuk mereload data dari sumber manapun bisa dari uh, apa namanya, dari eksternal ataupun dari internal, oke, okay. kita hapus isi refresh ya, kita tidak perlukan isi refreshnya kemudian, yang hardcode tadi kemudian kita mengubah sedikit uh, isinya dengan pertama-tama loadingnya, loading errornya, ya e, kita set menjadi false karena kondisi awal belum error ya. Masih ingat ya LDLD LD ini artinya live data, artinya suatu variabel yang sedang diamati, di observe oleh orang lain, oleh of, uh, objek yang lain. Dalam kasus kita, ketika variabel ini diamati oleh si fragment list, oke? Okay kemudian kita juga membuat loading done ld nya dot value sama dengan false entah ini logic saya salah atau benar ya oke okay, sebentar oh iya yeah. kelihatannya logic saya salah teman teman ya jadi loading load, saya akan ngikutin ini aja deh saya akan ngikutin si uh, slide ya jadi ini loading done true oke okay. mungkin namanya jangan loading done tapi Loading LD ya, loading LD value sama dengan true artinya sedang loading. Kemudian yang di list fragment berarti logiknya harus diubah juga ya. Ini tadi loading tuang, loading LT. Kalau true ya artinya dia sedang loading, maka uh, ini kebalik. Ini harusnya visible, ini kan ya artinya kalau dia sedang loading maka recycler view-nya dihilangkan tetapi loading progress bar-nya dimunculkan. Kalau tidak sedang loading atau loading-nya selesai, maka ini kita hilangkan dan ini kita tampilkan ya. Begitu ya teman-teman. Kalau Anda sudah terlanjur menggunakan loading dan Anda pengen go along masih on, ya tidak apa-apa ya no problem. Ini berarti di set menjadi false ya teman-teman ya. Tapi um, di sini saya akan mengikuti yang di slide. Oke, okay. selanjutnya adalah um, baik, selanjutnya adalah menginisialisasi volley ya, menginisialisasi q-nya ini. Oke, okay. caranya adalah q sama dengan volley dot new request q. Radikan di sini ada yang error ya. Dia minta si request view ini minta objek konteks yang ini jadi masalah kenapa? Karena kita nggak punya akses di objek konteks kita ini. Dan um, solusinya memang ada banyak ya. Anda bisa memasingkan konteks objek ke list view model atau uh, solusi yang kedua ya. Kalau Anda memasingkan objek konteks model ke list view model maka Gawatnya adalah list view kita akan tergantung dengan konteks uh, objek yang biasanya dimiliki oleh main activity, fragment dan sejenisnya, oke? Okay. Sehingga menyebabkan tidak MVVM lagi. Ya ingat ya list view model itu harus berdiri terlepas dari segala macam view yang ada ya. Jadi dia sebenarnya tidak mengenal view. Jadi tidak boleh passing konteks di sini. Alternatifnya yang selanjutnya adalah solusi uh, dari Android sendiri ya. Ternyata view model ini punya keturunan yang lain, punya anak begitu ya. Namanya Android view model yang bisa punya akses menuju konteks. Jadi Anda ketik Android view model ada satu yang di passing yakni applications ya, object applications. Bukan mengacu ke activity tertentu, bukan mengacu ke fragment tertentu tapi the whole things di applications. Kemudian kita bisa call di sini, di sini, get applications, ya, uh, dengan demikian kita abil, uh, kita bisa akses konteks objeknya dari get applications, supaya volumenya jalan. Selanjutnya, kita punya URL yang dituju, tentu saja ke http, tanpa S, uh, adv.g2 solution.com slash student.php seperti ini teman-teman ya selanjutnya uh, kita akan uh, ini ya menjalankan atau membuat string request string request sama dengan string re string request Punyanya voli dia punya 4 parameter teman-teman ya parameter pertama adalah request dot method get atau post terserah kita import dulu hati-hati kalau mau import pilih yang volley ya request volley parameter kedua adalah URL-nya urlnya mana parameter ketiga adalah respon sukses parameter keempat adalah respon kalau gagal atau error dan bentuknya parameter respon sukses dan gagal ini bentuknya adalah lambda function jadi anda buat kurung kurawal ingat ya lambda itu pasti punya dua parameter uh, sorry dua hal yang pertama adalah Parameternya apa, dan diikuti panah, kemudian isi fungsinya apa. Saya enter. Ini juga sama, parameternya apa, dan isi fungsinya apa. Karena parameternya cuma satu, yang folly error juga bisa kita ganti dengan it. Demikian pula ini juga bisa diganti dengan it, teman-teman. Ya, Which is it, itu artinya hasil dari JSON-nya. Hasil apapun yang diambil dari server, maksudnya, dan bentuknya pasti string. Oke, okay. tapi sebaiknya diganti sama dengan response, lebih jelas. panah kemudian kita pasti tahu bahwa response ini adalah uh, file JSON string. Ya, kalau perlu Anda bisa lakukan log.de .d uh, show volley result response .to string. Kalau perlu Anda bisa panggil ini untuk mencermati isi dari folly-nya isi dari uh, responsnya ataupun anda bisa panggil ini untuk melihat apa ada errornya apa gitu ya it string oke okay. jadi ini respon sukses ini respon error oke okay, teman-teman. baik respon sukses maupun error sama-sama loading progress bar nya kita set jadi false hilangkan ya kan di sini juga hilang loading ld value sama dengan false tapi untuk errornya, karena ini error, maka loading error LD-nya sama dengan true. Ada error begitu, kan? Untuk yang error. Nah, untuk sukses, maka berikutnya yang akan kita lakukan adalah ini, memparsing data dari response. Oke, okay, response itu akan berisi data JSON string. Mungkin masih ingat di mata kuliah native mobile programming, kita memparsing JSON ini secara manual menggunakan kelas json array atau json object ya. dan solusi ini butuh perhatian khusus butuh ekstra hati-hati butuh lihat benar-benar um, dan rawan error teman -teman, ya. jadi solusinya saya kasih yang lebih mudah yakni menggunakan json yang tujuannya adalah menserialiskan mengkonversikan secara otomatis uh, dari json uh, string menjadi apapun yang kita inginkan dengan catatan Uh, nama fieldnya harus sama, ya. Dan tipenya juga harus sama, oke? Okay. Contoh, Anda punya JSON satu biji student, maka Anda konversi menjadi satu objek student di Kotlin. Kalau Anda punya JSON array of array of student, banyak gitu kan student-nya, maka Anda siapkan juga penyimpanannya dalam bentuk tipenya adalah array of student juga, ya. Jadi harus match, harus match, ya, seperti itu, oke? Okay. Karena ada sesuatu yang tidak match, teman-teman, yang seperti saya katakan tadi, yakni nama field yang match, maka ini bisa terjadi error. Oke, okay. maka yang kita lakukan adalah kita akan menambahkan anotasi serialized name di model yang kita miliki, ya. Add serialized name student underscore name. Oke, okay. kemudian kita juga menambahkan serialized name untuk birth of. Date terakhir kita tambahkan juga seras name untuk foto URL. Oke okay. dengan demikian um, untuk name akan di override dengan student name. Jadi kalau dia uh, checking ke JSON-nya dia akan mencari student name instead of name. Maksud saya adalah ini teman -teman, ya. Jadi ini kan student name nih ya. Maka Student name ini akan di mappingkan dengan name yang kita punya di student, demikian juga birth of date akan di mappingkan dengan BOD yang kita punya dan foto URL di sini di dengan foto URL di sini. Oke, okay. tidak semua field harus diserialkan, hanya field-field yang berbeda yang diserialkan. Oke, okay. seperti itu teman ya. Selanjutnya adalah kita akan konversi langsung dengan menggunakan Um, from json, ya, jadi json from json tipenya adalah list of student, kenapa kok tipenya list of student ingat ya, kita punya live data students ld, live data, yang tipenya list of student yang sedang di oleh student list fragment lihat ini ya, di sini, di oleh ini jadi kalau ada perubahan maka Recycler View-nya akan diupdate, adapter-nya akan diupdate. Itu yang kita lakukan minggu lalu kan? Nah dengan demikian teman-teman um, itulah mengapa uh, JSON-nya, tipenya list of student. Dua parameter yakni response, which is JSON stringnya, dan parameter kedua adalah tipenya, ya type token-nya, ya object type token, uh, apa sorry, property tipe dari list of students Nah, untuk mendapatkan tipe ini, caranya adalah kita pakai work around pakai solusi akal-akalan begitu ya. Kita nyiptakan objek anonymous, anonymous class, uh, yang merupakan keturunan dari type token of, of list of students. Nggak penting isinya, lihat ya, ini kosong, saya nggak ngurus isinya apa. Yang penting saya cuman mau akses dot type-nya aja. Ya. Dot type-nya aja, supaya S-type ini dipakai sebagai parameter kedua, dari from JSON sehingga from JSON-nya bisa berjalan baik, merespons, mengkonversi respons menjadi uh, list of students. Oke, okay? kita lakukan itu, teman-teman, di uh, fungsi response sukses ini, ya, as type anonymous object yang uh, diextend dari type token yang merupakan tipenya list of student, tabokannya tolong diimport dengan konstruktor kosongan, isinya juga kosongan. Saya kita saya saya nggak mau isi apapun di situ karena saya hanya mementingkan dot type-nya untuk dapetin tab dari list of object of list of student here. Oke, okay. kalau per, Cara lain adalah Anda bikin list of student sendiri gitu ya. List gini kan. Ini juga bisa sih. Uh, harus ini select enggak ya. Ya kayaknya harus ini select. A dot type. To type ya nggak bisa. Oke okay ya. Jadi memang menggunakan ini ya caranya. Oke. Okay. Nanti saya cek cara lain apakah ada. Tapi ini cara yang tercepat. Oke. Okay. Kemudian kita gunakan Gson. Untuk memanggil, oke okay, diimport dulu supaya metodnya muncul. Kalau tidak di, diimport, tidak muncul metodnya. From json, tipenya adalah student, list of student. Jadi kita mengharapkan, uh, kita memberitahu tepatnya, kita memberitahu bahwa json string yang kita baca ini array of student, begitu ya list of student. Jadi di sini kita masukkan parameter pertama yakni uh, array of, sorry, json stringnya apa? Yakni, respons ini dan tipenya apa? As type seperti ini, lalu kita simpan hasil outputnya ke dalam sebuah variabel. Misalkan, result begini ya: uh, variabel result ini pasti bertipe list of students, sehingga dengan gampang kita bisa mengubah, mengupdate tepatnya value dari live data students menjadi result live data students menjadi result, oke. Okay. Seperti itu, ya. Jadi, um, kita konversi response JSON string menjadi list of student, hasilnya disimpan ke dalam live datanya student, dan uh, akan mengupdate fragment list nantinya, oke. Okay. Langkah selanjutnya, yang biasanya kita lupa, biasanya ini sering lupa, ya, yakni menambahkan uh, string request ini ke dalam Q, ya, Q add string request dan sekaligus Anda kasih tag. Kita kasih tanda karena um, di slide selanjutnya adalah kita mau hapus, ya, kalau terjadi uh, on clear, ya, begitu, ya. Jadi, ada suatu kasus di mana ada ongoing request, foli yang sedang jalan ke server, tapi tiba-tiba observernya nya itu hilang, atau mati, atau destroy, atau berubah, masuk backstack dan sebagainya. Dengan demikian kalau itu yang terjadi, maka uh, memori yang terpakai untuk membuat koneksi ke server tadi bisa dilepas supaya bisa dipakai di uh, tempat lain. Ya. ya. Ini untuk mencegah memori leak yang pernah saya singgung-singgung. Caranya adalah Anda panggil override on clear. On clear ini merupakan fungsi dari uh, view model yang akan dipanggil kalau observersnya dalam posisi inaktif. observer dalam posisi inaktif. Dalam hal ini fragment listnya sedang on-stop atau on-destroy. ya, Dengan demikian on-clear-nya dipanggil. Dan um, di on-clear-nya, di sini kita akan membebaskan um, semua request kalau ada ya, kalau ada semua request yang masih ongoing, yang masih nyantol, yang masih berjalan, kita cancel semua, ya. Cuman untuk menandai cancel all ini, untuk menandai maka kita harus cak, kasih uh, Android-nya tanya, gitu kan? String request mana yang mau di cancel? Ya, string request yang ada uh, tag-nya tag, gitu ya. Jadi akan mengcancel semua string request yang ada tag yang, yang ini, ya, volley tag. Oke. Okay. Jadi itulah gunanya tag di sini adalah ya teman-teman untuk menghapus uh, ongoing string request. Oke, okay. langsung aja kita akan coba uh, play teman-teman di sini. Saya akan pause jenak Saya akan kembali setelah uh, launching. Oke, okay. uh, installing, launching activity, dan anda lihat ada loading bar yang muncul. Oke, okay, yang menandakan volinya sedang jalan untuk retrieve data. Nah, ini muncul ya. Cuman, ini uh, kelihatannya ada yang sedikit salah di layout-nya. Sebentar, layout, sebenar, uh, layout uh, yang list item ya. Apakah jangan-jangan saya belum mengkonstrainkan gambar ini ya? Sebentar, saya cek dulu gambar ini ya. Mestinya sudah dikonstrainkan. Oke okay, ini kayaknya di Konsistenkan ke sana Ya constrain -kan ke sana ID-nya sudah ke atas Oke okay, sudah mestinya Oke okay, kita coba lagi ya teman-teman Launching activity Dan uh, loading-nya Luncur lagi Dan hasilnya ya ini benar ya Tadi detailnya lupa saya constrain-kan ke atas Oke okay, ya, jadi yang Anda lihat di sini adalah data yang diambil dari uh, endpoint API, server, di server, di eksternal, um, dan kita menggunakan Volley dan JSON untuk memudahkan kita melakukan uh, konversi ya. Selanjutnya adalah, ini saya tutup dulu, oke. Okay. Selanjutnya adalah tentang uh, refresh, swap refresh actions. Jadi bagaimana caranya kita mengimplementasikan Uh, loading uh, content ya, refresh content dengan cara menswipe dari atas ke bawah, oke okay. pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita men-set ID, memberi ID untuk swipe refresh layout, jadi Anda buka kembali um, fragment student list oke, okay. di situ ada swipe refresh layout, Anda klik diberi nama refresh layout enter ya refresh layout kemudian di student list fragment di bagian on view created anda panggil uh, refresh layout.set on refresh listener set on refresh listener hal yang pertama yang utama yang dilakukan adalah merefresh view model ya jadi dengan merefresh view model maka folinya dipanggil lagi ya kan, foli yang ada di sini dipanggil lagi dan uh, apa ini ya uh, akan mendapatkan data terbaru dan mengupdate kontennya mengupdate apa ininya, recycler view nya supaya kelihatan terbaru Oke? Okay. kemudian kita perlu meng menghilangkan Recycle Cycle View-nya, karena posisinya sedang refresh, kita menghilangkan text error kalau muncul, View Gun, tapi kita nampilkan progress load-nya, atau progress bar-nya, View Visible, oke. Okay. Dan yang terakhir, kita mau sembunyikan si loading progress uh, dari refresh layout-nya, ya, karena posisinya sudah kita load, sedang di load, jadi progressnya ini kita hilangkan. Oke, okay, kita akan jalankan lagi, teman-teman, um, apa program yang ini ya? Saya akan pause di sini, kita kembali setelah launching, launching activity dan tunggu beberapa saat untuk loading data awal, ya. Oke, okay, kemudian saya akan menjalankan swipe refresh dengan menarik dari atas ke bawah. Sampai muncul loading bar-nya seperti itu. Lalu kita lepas. Nah, yang terjadi adalah refresh layout-nya, sorry, view model refresh-nya dipanggil lagi dan mereload data teraktual dari endpoint API, dari server. Ya, kalau Anda amati ya, loading awal memang lama, tapi berikutnya, kalau Anda swipe begini, ini kelihatan cepat sekali. Ini kenapa? Karena cara kerja volley adalah dia pakai gates, ya dia menyimpan data yang dia sudah load sebelumnya, jadi volley akan ngecek url nya sudah pernah diakses nggak sebelumnya ini kayak browser cache pada umumnya gitu ya teman-teman ya, jadi dia akan ngecek apakah data ini sudah ada di cache dia sebelumnya, kalau ada dia akan load langsung tanpa perlu connect lagi ke server, Itu ya itu good things about volley, oke okay. jadi ini cara mengimplement mengimplement uh, swipe refresh, dan uh, anda bisa lihat hasilnya, oke okay. Nah, sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan pada minggu ini, teman-teman. Nanti di next-next meeting kita akan lihat uh, caranya loading gambar. Kemudian uh, bagaimana memanggil voli lagi untuk hal yang sama pada student detail. Oke, okay. jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui email atau hangout. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.